Bagi saya yang satu lagi, yang anti-vaksin. Bagi saya anti-vaksin tu janganlah anti-vaksin, kamu jarum saja. Ha, jangan, sebab untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, tanpa vaksin, kita susah untuk terangkan banyak sudah kan, kita nampak apa yang terjadi, ha, datanglah vaksin bersama-sama. Ya, teman-teman, saya sekarang berada di Dewan Masyarakat Pengawan di mana di sini akan diadakan uh, pembaksinan bagi dos pertama bagi uh, warga duduk di sini, dan ini merupakan salah satu ya, salah satu pusat pembaksinan uh, yaitu PPV uh, kecil bagi uh, kawasan Dun Bangawan ya. dan uh, dijangka seramai 252 orang. Yang mempunyai senarai di vaksin hari ini dan selebihnya akan di vaksin. Mengucapkan terima kasihlah kepada CITE daerah yang telah menyambut seruan kami. Suruhan yang berhormat Datuk Muhammad Haji Alamin kita punya ahli parlimen kemanis Di mana uh, beliau telah berusaha untuk menghubungi um, musti supaya uh, PPW ini dibuat ataupun buat pengoperasian PPW di Dun Bangawan ini Alhamdulillah pada hari ini kita telah pun melaksanakan secara realiti lah ha? Sebelum kita mengadakan outreach di uh, simpangan, apa ni, mukim simpangan dan hari ini kita mengadakan uh, program penuh uh, PPW di Dun Pengawan dan pada hari ini kita telah um, uh, apa ni, target sasaran kita ialah 252 dos yang akan kita berikan kepada penerima vaksin ini dan kedua dos kedua pada 10 hari bulan uh, 9 dan alhamdulillah uh, proses ini berjalan dengan lancar walaupun pada hari ini nampak agak apa dia kelam kabut sedikit namun kita dapat mengawal keadaan di mana mereka dapat menjaga disiplin SOP yang telah kita sediakan maklum untuk diamalkan terima kasih kepada pihak penik pejabat daerah CITF daerah dan juga majlis daerah dan juga pengerusi JKK dan juga um, UPPM N30, staf-staf saya di UPPM N30 yang telah bekerja keras dari semalam untuk menyediakan ataupun memanggil individu-individu berkenaan untuk hadir pada hari ini untuk menerima vaksin. Kalau tidak ada halangan, mungkin dalam pukul 1 kita selesai untuk mevaksinkan 252 orang ini. Yeah. Oh, setakat ini, kalau yang di Bengawan ni? Pada hari ini, memang sofa baguslah semua. Apa yang dirancangkan, apa yang diaturkan, semua berjalan dengan lancar. Semua pembagi bagi kerjasama yang baguslah pada hari ini. Semua pun yang disusun, atur, semua pun okey, tiada masalah. Perasaan tu mula-mula gementar, gemuruh. Tapi selepas vaksin tu memang tiada apa-apa-apalah. Okey, sajalah. Okey. Alhamdulillah, tiada juga apa-apa. Okay, oh. uh, kita ada penyakitkah sebelumnya? Tidak ada juga Tidak ada juga uh, Cuman saja lah Aku makan obat Apa tuh namanya horat sarap Hurat sarap? Itu hmm. oh, uh, okay. saja Lain-lain tidak -lain ada Tapi kita mau vaksin hari ini kan? Iya yeah. uh, Jadi untuk selepas ini Apa okay. kita punya harapan lah uh. Harapan selepas kena vaksin Alhamdulillah lah Sihatlah nanti okay. Untuk orang yang sudah uh, bervaksin Untuk dos pertama Sama saja dia masih kena menjaga SOP mask kena pakai masih, Jaga penjarakan Jangan buat keramaian uh, And then uh, pakai sanitizer Hand sanitizer dan mandilah uh, Still ada probability Untuk terkena jangkitan lagi Walaupun sudah dos pertama Even dos kedua pun masih ada yang positif lagi So rantaian itu kita kena putuskan Dengan mengikut SOP masih. Sementara itu kita ingin mendapatkan uh, pandangan daripada pihak pemimpin serta pihak kesehatan mengenai tular uh, mengenai uh, vaksin telah kehabisan di negeri Sabah dan juga di daerah Papar. Ini uh, jawapan daripada uh, PPM dan juga para petugas serta di pihak kesehatan mengenai mesej yang tular di media sosial. Ya biasalah viralnya. Kadang-kadang mereka suka mempromosikan benda-benda yang tidak tepat. Sebenarnya, vaksin ini tidak habis. Sebenarnya dia mungkin agak lambat ataupun terlewat sampai disebabkan oleh beberapa perkara seperti teknikal dan sebagainya. Tapi insya Allah, vaksin ini akan mencukupi untuk menampung keperluan Uh, di daerah papar atau di negeri Sabah, khususnya di Bangawan ini, Insyaallah. Okay, but, pertama sekali, uh, terima kasih kepada uh, warga UPPM Bangawan kerana bekerjasama dengan kami. berkenaan dengan tular Bekerjasama dengan kami. Bekerjasama dengan kami. Bekerjasama dengan kami. Bekerjasama dengan kami. Bekerjasama dengan kami. Bekerjasama dengan kami. Bekerjasama agak kami. Bekerjasama dengan Ha, dan pengarah kesihatan negeri mengarahkan kami untuk fokus kepada dos pertama. So that's why dos kedua kami kasih hold dulu, kasih tangguh selama dua minggu. Dan kita fokus kepada dos pertama untuk mencapai imunisasi 60% untuk komplit dos pertama saja dulu. Ha, dan dos kedua kami akan reschedule, akan bagi tarikh baru. Hmm. Oh yang tentang dos dua tu? Oh Yang tentang dos dua tu... Itu sebenarnya di luar pengetahuan kami sebagai uh, MyBag. Uh, apa yang dimaklumkan kami daripada KKM, dia bukan habis sebenarnya. Dia stok dia belum sampai. Ah, uh, stok dia bukan belum sampai. Dalam masa terdekat, awal September dia akan sampai. Insya Allah, kita doakanlah bersama-sama. Bagi saya, kami lah, tim kami. Kami mengharapkan kerja kami ini diteruskan, tidak ditamatkan begitu saja. Lagi satu, kami mau, kami berjuang ni untuk sama-sama kita mau hapuskan Covid ni sampai habis. Saya berharap saja ah semoga kita ni sentiasa dijauhkan penyakitlah. Jadi kalau apa pergilah kita turun vaksin. Hopefully semua beri kerjasama untuk terima dos vaksin ini sebab masih ada segelintir masyarakat yang masih uh, tidak terima ini vaksin. Sebab wabak ini kita perlu kekang bersama untuk mencapai herd immunity itu kita perlukan 70 ke 80 kita punya kawasan itu bervaksin and then masih kena ikut SOP harapkan semua masih beringat dan berjaga-jagalah selagi kes kita masih ada selagi itu kita kena ikut SOP sementara kami meneruskan program vaksinasi begitulah uh, keadaan di dewan pegawai uh, di mana di sini telah diadakan pusat vaksinasi dan sebenarnya uh, untuk makluman um, tular satu message apabila uh, dikatakan vaksin telah habis namun sebenarnya uh, vaksin sebenarnya tidak habis cuma dari segi proses penghantaran sahaja ya kita mendapat maklum daripada pihak urusetia ya sebenarnya penghantaran vaksin ada sedikit kelambatan dan dijangka akan bermula sekitar hujung hujung Ogos ataupun permulaan September ini yang kita mendapat maklumat daripada pihak perusahaan. dan kita harapkan semua masyarakat bertenang dan kita tunggu makluman daripada Kementerian Kesehatan Malaysia KKM dan Jabatan Kesehatan Daerah mengenai info info selanjutnya dapatkan info yang sahih dan elakkan daripada menularkan message yang tidak benar sekian dari saya saya Muhammad Abdul Rahman dengan ini melaporkan